Pilar cahaya ungu hitam menembus awan sebelum gelombang tekanan kuat menutupi tempat itu. Seluruh negeri tampak bergetar saat ini. Mata Panglima Iblis Naga Iblis menyusut sedikit ketika dia menatap aura mengejutkan Martin kecil. Setelah itu, ekspresinya berubah tanpa sadar. Meskipun mereka berdua berada di tahap samsara, ia merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari yang terakhir. Dunia iblis seperti piramida makanan dan suku Celestial Demon Martin berada di tingkat tertinggi piramida ini. Meskipun Panglima Iblis Naga Langit juga berada pada tingkat yang cukup tinggi, dia masih kurang jika dibandingkan dengan mantan. Meskipun ia merasa terancam, Komandan Iblis Naga Langit juga bukan orang biasa. Mengingat keadaan saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung. Selain itu, ia juga memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Little Marten mungkin seorang Marten surgawi, dia tahu bahwa Little Marten sulit untuk mereduksinya menjadi keadaan yang menyedihkan. Bahkan jika Little Marten menang. Pada saat itu, yang harus ia lakukan adalah mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dan ini tidak akan mempengaruhi reputasinya juga. Dengan pemikiran ini, Mata komandan iblis naga langit menjadi gelap dan dingin. Memang benar bahwa tidak ada yang ingin menyinggung suku celestial demon marten. Namun dia tidak waspada dengan dua komandan iblis keramas. Lagi pula, ia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku telah lama mendengar tentang seberapa kuat suku marten celestial iblis. Karena aku memiliki kesempatan hari ini, aku ingin melihat apakah untuk diri aku sendiri. Petik dua, The Heaven Dragon, demon commander, berteriak dengan suara dingin. Dia mengambil langkah maju sebelum Life dan Deatki yang megah menyebar dari enam sayap darah di punggungnya. Auranya naik, dan jelas bahwa dia telah mendorong kekuatan panggung Samsara ke batas. Martin kecil mengangkat kepalanya, "Ada senyum ganas di wajahnya yang tampan." Pada saat berikutnya, sayap kelelawar sepuluh ribu kaki di punggungnya tiba-tiba mengepak sebelum angin kencang bertiup di langit. Tubuhnya juga menghilang seketika, sayap darah di belakang Komandan Iblis Naga Langit juga mulai mengepakkan saat Marten kecil menghilang. Tubuhnya berkedip dan dia mundur puluhan ribu kaki. Kecepatannya yang menakutkan membuat seseorang tertegun. Ci, namun, ruang di belakang Komandan Iblis Naga Langit tiba-tiba terbelah setelah tubuhnya muncul puluhan ribu kaki jauhnya. Sebuah tinju yang dipenuhi dengan cahaya hitam meletus. Ada juga kiki hidup dan kematian yang menyebar dari bawah telapak tangannya. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan semua orang bisa melihat bahwa ruang itu sendiri tiba-tiba runtuh. The Heaven Dragon Demon Commander tiba-tiba berbalik. Kecepatan Martin kecil mengejutkannya. Jelas, dia tidak bisa mengelak saat ini. Ekspresi kejam dengan cepat melintas di matanya sebelum sisik darah yang pada tumbuh di tangannya. Selanjutnya, dia melemparkan pukulan ke depan. Bang, kedua tinju bertabrakan dengan kepala dan gelombang energi yang menakutkan terbelah seperti badai. Ruang dalam radius seratus ribu kaki dari keduanya, tersebar di bawah kekuatan yang menyebar membentuk daerah vakum. Selama bentrokan sebelumnya, Komandan Iblis Naga Langit telah mengirim lindung terbang dengan pukulan. Ini jelas menunjukkan kekuatan panggung samsaranya. Namun, kali ini, ia tidak dapat sekali lagi mengungkapkan sikapnya yang mengesankan. Ruang itu runtuh dan tangisan dingin yang sombong tiba-tiba dipancarkan. Segera, ekspresi Komandan Iblis Naga Langit berubah drastis. Sisik darah di lengannya retak sementara seluruh tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Banyak pasang mata menatap Komandan Iblis Naga Langit, yang telah jatuh dalam posisi tidak menguntungkan setelah hanya satu kali pertukaran, sebelum kelopak mata mereka berkedut keras. Dia memang anggota suku Celestial Demon Marten. Di antara mereka yang berada di tingkat yang sama Kemungkinan bahkan para pakar yang termasuk dalam tiga suku penguasa lainnya akan mengalami kesulitan berperang melawan mereka Hanya itu yang kamu punya Marten kecil muncul dalam sekejap Ada beberapa ejekan dan penghinaan di wajahnya yang tampan Ini berbeda dari niat membunuh yang tersembunyi di bawah wajah hangat Lindong. Sebaliknya Little Martin terus-menerus mengungkapkan keangkuhannya yang sombong dan memandang rendah lawannya. Namun, sikap sombong itu juga menyembunyikan ketelitian yang hanya dimiliki olehnya. Masih terlalu dini bagimu untuk merayakan. Wajah Panglima Naga Iblis berubah menjadi sangat hijau. Tiba-tiba, dia menginjak kakinya di langit, sebelum ruang di bawah kakinya ambruk. Hitam dan putih live dead terbentuk di sekitarnya dengan cara berputar seperti Raungan naganya, yang dipenuhi dengan kekerasan liar, bergema di langit. fish mendominasi Dragon Sky fish. Setelah Komandan Iblis Naga Langit mengeluarkan raungan marah, orang bisa melihat 6.000 kaki sayap besar terbentuk di belakangnya. Seekor naga terbang meraung sebelum tinju dilemparkan ke depan. Tinju besar 10.000 kaki dilemparkan ke depan dan badai tampaknya mengikuti. Angin kencang menyapu langit. Kamu benar-benar berani menyebut dirimu naga yang mendominasi dengan kemampuan lemahmu. Kamu adalah aib bagi suku naga. Marten kecil tertawa dingin. Dia hanya menatap tinju besar. Sepuluh ribu kaki bersiul ke depan. Sebelum dia mengulurkan tangannya. Sementara busur petir ungu hitam menari-nari di lengannya yang panjang. Ledakan. Tinju besar itu menabrak telapak tangan Little Martens dengan keras. Namun... Serangan ganas yang tak tertandingi ini berhenti setelah menyentuh telapak tangan Little Marten. Selain itu, tubuh yang terakhir bahkan tidak gemetar sama sekali. Seolah-olah kekuatan yang terkandung dalam serangan sombong dari Panglima Iblis Naga Langit ini, sepenuhnya diserap oleh Little Marten. Ah wajah Panglima Naga Iblis berubah menjadi sangat hijau. Dia melepaskan raungan marah dan mengayunkan tinjunya yang sepuluh ribu kaki. Banyak afterimage terbentuk dan Yuan Power di sekitarnya berubah menjadi kasar di bawah angin tinjunya. Meskipun demikian, terlepas dari seberapa menakutkan serangan mantan itu, Little Martin terus berdiri di udara. Kedua tangannya bergerak dengan lembut sebelum dia benar-benar menetralkan serangan liar dan keras itu. Faktanya, tubuhnya bahkan tidak bergerak sama sekali. Kakak kedua luar biasa, flem kecil memandang kedua pihak di langit yang berada di negara yang benar-benar berbeda sebelum dia tanpa sadar memuji Lindung sedikit mengangguk Martin kecil saat ini berada pada tahap samsara namun, dia jelas lebih kuat dari Komandan Iblis Naga Langit yang juga pada tingkat budidaya yang sama mempertimbangkan tubuh fisik Tangguh Demon Iblis Martin juga jelas bahwa Komandan Iblis Naga Langit ini bukan tandingannya di masa lalu Aku selalu mendengar orang ini sesumbar tentang betapa kuatnya dia di puncaknya. Dari kelihatannya sekarang, itu sedikit bisa dipercaya. Lindong tertawa lembut. Dia merasa sedikit emosional. Dahulu kala, seorang ahli tahap Nirvana adalah keberadaan yang tidak ada duanya di matanya. Sementara Little Martin hanyalah roh iblis dengan sedikit kekuatan. Yang bisa menghilang kapan saja. Pada saat itu, Lindong tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir di tempatnya hari ini. Kemungkinan Little Martin juga tidak pernah berharap bahwa ia akan dapat kembali ke bentuk puncaknya. Hanya mereka berdua yang tahu di dalam hati mereka, harga yang sangat besar yang telah mereka bayarkan karena mereka dengan hati-hati menghadapi berbagai musuh yang kuat, untuk mencapai tahap ini hari ini. Bagaimanapun, mereka berhasil mendapatkan hadiah yang diinginkan untuk harga yang telah mereka bayar. Pemandan Iblis Naga Langit tidak cocok untuk Little Martin. Lindung menatap riak energi liar dan keras. Yang menyapu langit. Sebelum dia berkomentar sambil tersenyum. Bang, di langit. Martin kecil sekali lagi melemparkan telapak tangan ke depan setelah Lindung mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya melayang disertai angin dan kilat. Setelah itu, telapak tangannya menabrak kepala naga. Yang datang dengan cara yang ganas. Namun. Setelah kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, rasa dingin-sedingin es tiba-tiba muncul di wajah tampan Little Marten. Dia melengkungkan tangannya dan itu berubah menjadi cakar. Cahaya ungu hitam berkumpul di ujung jari-jarinya, membentuk zat seperti cairan. Tangan iblis surga, suara sedingin es tiba-tiba dilepaskan dari mulut Little Marten. Dia mengayunkan tangannya dan suara, embusan, bisa didengar. Tinju naga sepuluh ribu kaki runtuh dalam sekejap. Tubuh Little Martin bergerak dan cakarnya menembus tinju naga dan mendarat dengan kuat ke lengan komandan iblis naga langit. Kelima jarinya menusuk ke bawah seperti ular berbisa. Retak, suara retak tulang disertai dengan semburan darah segar. Pekikan yang menyedihkan meletus dari mulut panglima iblis naga langit. Segera, semua orang terkejut ketika mereka menemukan bahwa salah satu lengan panglima naga iblis benar-benar patah olehnya. Adegan ini menyebabkan kulit banyak ahli menjadi mati rasa. Bahkan, sudut mulut komandan iblis keramas bergerak-gerak ketika dia menarik kembali. Untuk mulai dengan panglima iblis, naga langit adalah naga terbang bersayap enam. Meskipun tubuh fisiknya tidak sekuat anggota suku naga sejati, itu tidak dapat dikecilkan. Bahkan, bahkan seseorang seperti mereka tidak dapat dengan mudah mematahkan lengannya dengan kekuatan penuh mereka. Namun, Tubuh fisiknya yang kuat tampak selemah kertas di tangan Little Marten. Ah, The Heaven Dragon Demon Commander mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menarik diri. Rambutnya berantakan dan wajahnya menjadi tidak normal. Dia menatap dengan kejam pada Little Marten yang berperasaan dan meraung. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Jika kamu memiliki kemampuan lain, kamu harus menggunakannya sekarang. Kalau tidak... Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Martin kecil mengangkat tangannya. Darah mengalir di jarinya yang panjang dan ada aura brutal yang menakutkan muncul di wajahnya yang tampan pada saat ini. Mata komandan iblis naga langit memerah darah. Kali ini, dia tidak ragu lagi. Dia melebarkan mulutnya sebelum seberkas sinar kemasan tiba-tiba keluar. Segera, itu berubah menjadi gunung emas besar sepuluh ribu kaki besar. Ada simbol kuno yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di atas gunung ini, sementara riak yang besar dan kuat dipancarkan darinya. Objek ilahi kuno, Gunung Sembilan Langit Berat, Dua Panglima Kera Iblis Emas mengalami perubahan ekspresi setelah melihat item ini. Jelas, mereka mengenalinya, oh, item peringkat 32 pada peringkat objek ilahi kuno, Nine Sky Heavy Mountain ya tidak terduga bahwa Panglima Iblis Naga Langit benar-benar memiliki objek ilahi seperti itu. Ketika tiga lelaki setengah baya dari suku Celestial di Marten melihat adegan ini, semburat guncangan melintas di wajah mereka. The Heaven Dragon Demon Commander membentuk segel tangan dengan satu tangan. Majestic Life Death berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke Gunung Emas Besar. Setelah itu, Gunung Besar itu bergetar dan membengkak. Bahkan, itu sebenarnya mencapai ukuran seratus ribu kaki. Bayangan raksasa menyelimuti tempat itu dan sepertinya menutupi seluruh pegunungan. Sembilan langit-langit gunung menekan semua iblis. Komandan iblis naga langit memiliki ekspresi ganas. Sementara matanya benar-benar merah. Bang, seluruh dunia tampaknya menjadi jauh lebih redup saat ini. Sepuluh ribu cahaya emas melesat dari gunung emas besar. Setelah itu... Gunung besar itu bergerak dan merobek ruang. Itu muncul di udara di atas marten kecil dan akhirnya jatuh ke bawah. Bang-bang-bang, barisan gunung di bawah telah runtuh saat gunung emas besar turun. Kekuatan destruktif itu sangat menakutkan. Marten kecil mengangkat kepalanya dan memandang ke gunung emas besar yang turun ke arahnya. Wajah tampannya memiliki ekspresi dingin yang melonjak darinya saat ia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Matahari ungu hitam cerah meletus dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tangisan dinginnya yang brutal dan acuh tak acuh juga bergema di langit. Teknik Devouring Celestial Dimensun bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1096. Suku Naga. Matahari ungu kehitaman yang bersinar naik dari dalam tubuh Little Marten dan dunia yang sudah redup menjadi lebih gelap. Orang hanya bisa melihat matahari ungu kehitaman terbit di langit. Bang, gunung emas raksasa besar 100 ribu kaki datang runtuh dengan kekuatan yang menakutkan, yang bisa menekan ahli panggung samsara. Gunung-gunung di bawah runtuh satu demi satu saat retakan besar menyebar di seluruh pegunungan. Adegan ini seolah-olah kiamat telah tiba. Berdengung, matahari ungu hitam mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu beberapa napas, ukurannya menjadi ratusan ribu kaki. Selanjutnya, seperti lubang tanpa dasar, cahaya berkelip di dalamnya saat melahap seluruh gunung emas di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis, suara misterius menyebar di langit, cahaya ungu hitam naik dan gunung emas besar menghilang dengan cara yang aneh. Meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, semua orang bisa merasakan kehancuran seperti riak tiba-tiba yang dipancarkan dari dalam matahari yang cerah. Namun, riak itu melemah dengan cepat. Sementara itu, bintik-bintik cahaya kemasan berkedip-kedip di bawah sinar matahari yang cerah, menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, riak energi dari gunung emas besar juga lenyap. Barf, ketika fluktuasi energi benar-benar menghilang, ekspresi Komandan Naga Langit Iblis berubah drastis. Ekspresinya berubah pucat sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas Gunung Berat Sembilan Langit. Bagaimana mungkin, Panglima Iblis Naga Langit berseru tanpa sadar dalam keterkejutannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Marten kecil benar-benar mampu merebut Sembilan Langit Gunung Berat. Celestial Demon Martens dapat melahap dunia dan aku menghadapi sedikit kesulitan dalam melahap objek ilahi kuno. Sebuah ejekan melintas di wajah Little Marten Segera setelah itu. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia mengambil langkah ke depan dan langsung muncul di depan Komandan Iblis Naga Langit. Bang, The Heaven Dragon Demon Commander mengeluarkan raungan ganas setelah melihat ini. Angin tinju yang kuat dan perkasa datang bersiul ke depan sebelum dia dengan kejam menyerang Little Marten. Bang, Little Marten mengulurkan tangannya dan memblokir tinju Komandan Naga Langit. Rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, jari-jarinya seperti pisau paling tajam saat mereka secara langsung mencakar daging Komandan Iblis Naga Langit. Mengaung, mata Komandan Iblis Naga Langit menjadi merah padam, sementara tubuhnya membengkak dengan kecepatan kilat. Cahaya darah berlama-lama di atasnya dan dia langsung berubah menjadi Six-Winged Flying Dragon, yang berukuran puluhan ribu kaki. Setelah itu, raungan naga yang marah bergema di langit. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dengan mengubah wujudmu yang sebenarnya? Martin kecil tertawa dingin, tubuhnya seperti semut jika dibandingkan dengan komandan iblis naga langit. Namun, auranya telah benar-benar menekan pihak lain. Kedua cakarnya merobek sisi keras Six Flying at Flying Dragon. Setelah itu, tangannya meraih sayap berwarna darah. Sama seperti mengangkat gunung. Dia mengangkat naga terbang bersayap enam puluh-an yang besar dan dengan kejam menabrak gunung. Ledakan, seluruh gunung runtuh sebagai hasilnya. Selanjutnya, enam naga terbang bersayap mulai berjuang liar. Namun, tangan Little Marten seperti penjepit, aura brutal muncul di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi melemparkan six flying at flying dragon. Bang bang bang, tanah itu sesekali bergetar. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya tertegun ketika mereka melihat Little Martin menyeret six flying at dragon-dragon dan dengan gila-gilaan menghancurkan banyak gunung menjadi berkeping-keping. Lama kemudian, mereka merasa kulit mereka mati rasa. Pria muda yang tampaknya tampan ini sebenarnya menakutkan dalam pertarungan. Mengaung-mengaung, banyak gunung runtuh setelah bayangan besar datang bersiul dari langit. Pada saat yang sama. Raungan menyedihkan dari Komandan Iblis Naga Langit juga bergema di udara. Hal ini menyebabkan wajah Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor di kejauhan berkedut. Diam-diam, mereka merayakan kenyataan bahwa mereka telah mundur dari pertarungan dengan cepat. Kalau tidak, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan melarikan diri hari ini. Hati mereka secara alami sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka juga komandan iblis besar di wilayah perang bis, dan mereka sangat menyadari kekuatan panglima iblis naga langit. Namun, yang terakhir akhirnya dikalahkan secara menyedihkan bahkan setelah menggunakan Nine Sky Heavy Mountain. Ini membuat mereka sangat terkejut dengan kekuatan tempur Celestial di Martin yang menakutkan. Orang ini akan sangat menderita bahkan jika dia bisa menyelamatkan kulitnya. Mereka berdua saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi hari ini akan berkembang sedemikian rupa. Jika mereka tahu ini sebelumnya, mereka tidak akan memprovokasi Lindong. Lindong dan yang lainnya di bawah menyaksikan adegan sombong ini. Kemudian, dia dengan cepat menoleh untuk melihat wajah-wajah ngeri kelompok Centong dan tanpa sadar batuk pelan. Yah, dia biasanya orang yang ramah. Kelompok Centong tertawa datar. Mereka benar-benar tidak dapat mengaitkan orang yang kejam dan kejam. Yang bisa meraih Komandan Iblis Naga Langit dan menghancurkannya secara acak. Dengan kata, ramah. Sepertinya pertarungan berakhir, Lindong meregangkan pinggangnya. Dia bisa merasakan aura yang melemah dengan cepat dari Heaven Dragon Demon Commander. Jelas, serangan kekerasan Little Martin telah meninggalkannya dengan cedera serius. Bang, bayangan di langit datang bergegas saat Lindong berbicara. Tubuh besar Six-Winged Flying, Flying Dragon terbang melintasi langit. Setelah itu, gunung itu hancur. Setengah dari tubuhnya ditutupi oleh pecahan batu besar. Darah panas mendidih mengalir keluar seperti air mancur sementara aroma berdarah menyelimuti seluruh pegunungan. Semua orang di pegunungan ini terkejut ketika mereka menatap Six-Winged Flying Dragon bergerak-gerak di antara puing-puing batu. Segera. Mereka menutup mulut mereka dengan erat dan menggunakan momen ini untuk mencerna kejutan di hati mereka. Melayang di udara, tubuh Little Martin perlahan turun. Wajah tampannya saat ini dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia melirik Six Flying at Flying Dragon yang terluka parah. Dia dengan lembut menepuk tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka adalah saudara-saudaraku. Itu tidak berlebihan, bahkan jika aku membunuhmu karena kamu berani menyentuh mereka. Petik 2, matanya yang acu Acuh menyapu banyak orang kuat di pegunungan ini saat ia berbicara. Di Lightning Mountain adalah wilayah saudaraku. Aku pasti akan datang mencari siapa saja yang berkomplot melawan mereka. Petik 2, pada saat ini, suara Little Martin tidak lagi mengandung kebanggaan dari sebelumnya. Namun, semua orang bisa mendeteksi es dan niat membunuh yang tersembunyi di bawah suaranya yang tenang. Wajah-wajah Komandan Iblis keramas dan Komandan Iblis Condor Iblis di kejauhan bergerak sedikit. Mereka menghela nafas dengan tenang dan mengerti bahwa Marten kecil benar-benar berbicara kepada mereka. Tidak ada seorang pun di seluruh tempat yang berani berbicara. Berbagai ahli yang kuat, yang memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Perang Bis, hanya bisa menyerah pada tuntutannya. Lagi pula, setelah menyaksikan perilaku brutal Little Marten tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Cahaya berwarna darah lemah melonjak dari dalam puing-puing dan tubuh besar Six-Winged Flying Dragon menyusut. Setelah itu, ia kembali ke bentuk manusia dan duduk sedih di kekacauan berdarah. Dia mengeluarkan batuk yang intens sebelum darah keluar dari mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya dengan cara yang agak kejam. Dia menatap Martin kecil dengan saksama dan dengan tegas berkata, Betapa iblis Marten surgawi. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kamu harus membunuh aku hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini beristirahat. Petik 2. Senyum di wajah Little Marten perlahan menghilang. Keinginan membunuh yang menyebabkan suhu di sekitar menjadi dingin mulai berkumpul di tempat ini. Aku anggota suku naga. Mari kita lihat apakah suku naga akan mengabaikan masalah ini jika kamu berani membunuh aku. Komandan Iblis Naga Langit tertawa dingin. Bahkan setelah dia merasakan keinginan membunuh itu, dia tidak takut. Apakah kamu dianggap sebagai anggota suku naga? Apakah kamu berpikir bahwa kamu dianggap sebagai bagian dari suku naga hanya karena garis keturunan naga kecil kamu? Martin kecil ditertawakan. The Heaven Dragon Demon Commander mendengus dingin. Dia mengepalkan tangannya sebelum cahaya darah berkumpul di tangannya. Segera berubah menjadi totem naga merah darah. Ada naga yang cukup murni mungkin merembes keluar dari totem ini. Petik dua, Totem Suku Naga Ketiga lelaki setengah baya samsara stage itu mengerutkan kening setelah melihat ini. Totem ini hanya diberikan kepada individu yang diakui oleh suku naga. Selain itu, mereka yang memiliki satu dianggap sebagai anggota asli suku naga. Little Martin juga sempat terkejut karena totem dari suku naga merah darah. Ku, huh, komandan iblis naga langit tanpa sadar mendengus dingin setelah melihat reaksi Little Marten. Status ini setidaknya harus memberi alasan terakhir untuk jeda. Bukan. Namun, ada ejekan sedingin es yang muncul di wajah tampan Little Marten saat dia memikirkan hal itu di dalam hatinya. Suku naga saat ini benar-benar menerima sampah yang menghampiri mereka. Namun, Kakek Martin benar-benar ingin melihat apakah suku naga akan memulai perang dengan suku Martin Celestial Iblisku atas seekor burung mongrel besar sepertimu. Petik 2. Keinginan untuk membunuh sekali lagi melonjak setelah suara dingin Little Martin terdengar. Dia berhenti ragu-ragu saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Kedua jari-jarinya menekan udara sebelum cahaya hitam ungu datang bersiul ke depan dan secara langsung menghancurkan totem suku naga di tangan komandan Iblis Naga Langit. Kamu, The Heaven Dragon Demon Commander memiliki perubahan ekspresi setelah dia melihat bahwa Little Martin tidak sedikit pun takut bahkan setelah melihat totem. Namun, sebelum dia bisa berteriak, Martin kecil sudah muncul di udara di depannya. Sebuah pukulan dilemparkan dan cahaya ungu kehitaman keluar dari sana. Cahaya ini tampaknya telah berubah menjadi cakar ungu hitam raksasa. Kemudian, itu merobek ruang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebelum dengan kejam menabrak Panglima Iblis Naga Langit. Saat ini, Komandan Iblis Naga Langit sudah terluka parah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap cakar raksasa ungu hitam dengan mata penuh horor. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Marten kecil sebenarnya mendominasi ini. Bahkan, dia bahkan tidak menghormati suku naga, yang juga merupakan salah satu dari empat suku penguasa. Bang, cakar ungu hitam raksasa itu mendarat dengan kejam. Namun, sebelum berhasil mendarat di Heaven Dragon Demon Commander, semua orang melihat bahwa ruang di depan yang terakhir tiba-tiba berubah. Setelah itu, dua sosok keluar dari dalam. Mereka berdua melemparkan telapak tangan ke depan dan raungan naga yang menggetarkan bergema di seluruh tempat. Seekor naga besar bangkit dan dengan paksa menghancurkan cakar ungu hitam raksasa. Teman dari suku Marten Celestial Demon. Selalu baik untuk memaafkan dan melupakan kapan saja memungkinkan. Tidak perlu membunuhnya, kan? Raungan naga bergema di tempat itu, sebelum suara rendah dan dalam yang sangat menekan perlahan bergema di langit saat ini. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan ini segera berbalik untuk melihat. Setelah itu, semua orang melihat dua sosok berdiri di ruang kosong di depan komandan iblis naga langit. Ada tekanan mengerikan yang memancar dari tubuh mereka. Tekanan yang sangat kuat itu tampaknya berkumpul di belakang mereka berdua dan samar-samar tampaknya telah berubah menjadi naga yang meringkuk besar. Suku naga, banyak ahli terkejut melihat pemandangan ini. Mereka semua sangat terkejut sampai-sampai berteriak tanpa sadar. Tidak ada yang menyangka bahwa dua dari empat suku penguasa telah benar-benar muncul dalam waktu setengah hari. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.